Cara membuat es krim tempura di kreasi tanpa batas. Bahan-bahan yang kita gunakan roti, es krim, telur, tepung terigu dan air es. Oke guys, ikuti terus tutorialnya, jangan di skip. So yang pertama kita tipiskan rotinya dengan menggunakan alat agar, agar lebar rotinya, nanti bisa buat menggunung es krimnya yang lebih mudah Oke, okay, hasil so rotinya seperti ini guys ya guys Sehat, tipis, agak lebar Oke, okay, sahabat harimoto Langsung aja Es krimnya kita bulung Dengan roti Sedikit-sedikit guys ya Oke hasilnya seperti ini ya guys ya. Kita dinginkan dulu di frozen. Oke kita siapkan panjangnya Setelah kita buka hasilnya seperti ini ya guys ya. Langsung kita buka aja dari bungkus pancinya ya. untuk kita masukkan ke adonan tempurannya. Hasilnya seperti ini, guys. Ya, langsung kita siap goreng aja. Oke okay, udah matang kita siap potong aja Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Agar tidak ketinggalan di tutorial video-video selanjutnya di kreasi tanpa batas di channel Harimoto. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. So, gambar teks.